ah asik Ardeh, yo di mainkan sedikit dulu. Oh ya, main apa ini? Apa bebas bahasnya? Mainkan mulu, iyo, baru iyo, gitar iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, masih promo promo masih promo masih iyo, di endorse gitu ya <laughs> <laughs> masih berkilau, sudah, <laughs> sih kasih kasih kasih, apa eh, kabar bang, apa kabar siap, bang, apa kabar, siap, siap. sebelumnya aku buka dulu nih, oke okay, siap, siap, kita buka, siap. Kita buka, buka. dulu di acara kita di bom ini deh. ini spesial nih ya, spesial. semua pokoknya di bom ini kita spesial, spesial kan? ya, berarti hai. telurnya dua ya, dua, <laughs> kita nih ya, buka buka, buka. buka deh. Lu, ya, blue dua besi, bom. kabar sehat baik baik alhamdulillah oke oke ya. biasa biasanya kan percetakan percetakan oh, gitu kabar sehat uh. sehat sehat bang. alhamdulillah sehat apa yang lagi sedang dikerjakan di masa-masa begini ya. seret banget <laughs> sakit mata iya yes. matanya sakit masa pencarian iya yeah. <laughs> seret pokoknya <loh>, <laughs> di yuk lagi ngerjain apa aja nih Di? ngerjain ah kebetulan kemarin itu ada proyek sih bang project ada proyek proyek jadi kemarin iseng sih sebenarnya. Jadi ada lima, lima, lagu yang materi yang ah sayang juga kalau nggak, nggak kan di nggak dibuat, tapi uh -uh, kalau dibuatnya sih kebetulan belum karena kan ada berapa materi sih sebenarnya. Akhirnya apa ini ya uh, bulan Februari ketemu teman lama, hmm. Season. Si Nah, ketemu teman lama, idenya justru dari situ sih, sebenarnya dari season, si karena dia kan juga bikin podcast juga. Iya. Eh, sorry, sorry, bikin YouTube gitu deh, bikin cover-cover gitu kan. Oh, Oke, okay. lagu udah jalan, udah berapa, terus aku main ke tempatnya dia. Maunya sih apa ya, cuman si Halo karena hmm. lama gak ketemu kan, temen lama. Akhirnya tak lihat, eh, aku bikin ini di di di YouTube gitu apa itu lagi? ini cover-cover lagu, ada juga originalnya gitu. Oh ya kebetulan aku, eh mau nggak bawain laguku gitu? Hmm. Satu, satu lagu gitu kan? ada sih aku kebetulan pas banget sama karakter suaranya Iya kan? dia nah, ini nih penyanyi. Zen menyanyi dulu temanku lama. Terus aku sih dengerin, oh ya deh boleh deh, di record lah. iseng-iseng sih sebenarnya, record iseng-iseng. akhirnya dari itu kayaknya kalau cuman selagu nggak asik deh gitu kan. Iya <SILENCIO> <SILENCIO> kan? Kayaknya apa ya? Gimana ya? Ah, coba tak tak hubungin berapa vokalis. Okay, okay. Berapa vokalis akhirnya yang teman-teman deket sih, teman-teman dekat. Akhirnya masuk Ian, Ian, terus Meta, Meta, Meta, Meta. terus eh uh, lagi ya? Ian, Meta, Iis, Iis, terus si Zen nih, terus terakhir Mbak Dewi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 desain kita ya, sama sahabat, oh. sahabat kita tuh Bomberman dan Bomberwati. Bomberman dan Bomberwati. Bomberman, Bomberman. Oh, Bomberman, Bomberman, Bomberman dan Bomberwati. Bomberwati. Ya. Pasti ingin tahu nih, ini siapa sih sosok Ardi ini? Walaupun udah sebagian, pasti saya yakin sudah banyak kenal. Tapi lebih enaknya lagi kalau uh, yang sebelah saya ini si Ardi ini. Uh, Diri perkenalkan, perkenalkan ya, ya siapa lagi? <laughs> pro, apa profesinya? bagi profesinya apa, apa, ya, gitu. tapi udah pasti tahu apa lah. <laughs> lah <orang laughs> udah main ya, kan profesinya ya. Saya Ardi, Ardi, Ardi ininya sih Ardi Bolang gitu. Ardi Kami Bolang, nama tanya. panggung. Nama panggung, nama uh. kelahiran asli. Ardi Banggung, dari? Tuh dari Surabaya. Surabaya hmm. asli Surabaya. Asli Surabaya. Pak Surabaya. Pak Surabaya uh. tapi logatnya Madura itu. <laughs> Loh, saya ini asli orang Batak. <laughs> gak percaya <laughs> Bata. gak saya ini orang Batak. Lihat logat saya. Oke Di. Lahiran tahun berapa Di? Tahun berapa yo? <laughs> Kenapa sih jam ini bermasalah sama masalah faktor u? Gini kalau, bang, <laughs> kalau masalah apa kelahiran tuh kebetulan pas umur 17, yeah. tak laminating, oh gitu. tak kasih formalin biar tetap 17, 17 gitu loh ya kan? Oke oke oke. Berarti gak usah ngomong tahun nggak apa-apa. Berarti kelahiran bulan bulan Mei, bulan Mei. Ya yeah. tanggal 19. 19. Sembilan yeah. 1945 <laughs> biar merdeka kan? Meme berarti Taurus. Taurus, iya, Taurus. Taurus lah. Taurus, ya. Taurus mau, mau bener, mau endak. Ya. Taurus, Taurus, Taurus, <laughs> Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, Taurus, gambarkan sosok siapakah beliau, Wih, Sedap. Iya kan? Percaya nggak percaya, itu kan kata-kata orang sana. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, benar. Langsuinya benar apa enggak kita juga nggak tahu ya Uy, kan? Mereka nanya si... menebak-nebak aja. Sedap. <laughs> Jadi, <laughs> yuk kita ngomong untuk project ini, deh. Aku oh, sama oh. tertarik sama project yang lagi dikerjakan Ardi sekarang ini. Oh, oh. Itu rencana karena saya tahu hmm. ini dia sudah punya proyek awalnya dulu selesai Morelia. Uh, Morelia ya. Terus Morelia. Bikin lagi kemarin sama gue sama Ai. Ai ya Solenkit. Solenkit. Ya, Sekarang Sol apa nih? Sekarang Iseng <coughs> sih, Bang. Kebetulan pakai nama apa? Pakai hmm? nama Ardi aja atau gimana nih? Uh, kalau nama ininya sih nama proyeknya sih Panca. Panca. Heeh. Panca, Panca kan 5 gitu. ya. Panca, Ya itu proyek iseng sih sebenarnya. Terus Nah, nyambung lagi kan ya. ke cerita tadi, aku share uh, uh, Awalnya gak, gak tak share langsung lagunya bang Aku bikin artworknya Set, artwork, artwork Tak share artworknya ke, ke lima vokalis nih ada juga ngelukis ya dia? Uh, gambar, gambar, gambar mandala Oke oke okay, okay. uh, Tak share artworknya, cipret Terus dari uh, Zen, is terus sama Ian Wih, wih sedap ini, Bang. Iya, percaya, Pak Ming. Yo yo yo, yo. yo. Terima kasih, banyak. Sang Sangat wih, <laughs> Di, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, ini wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, jadi kita masih test case, masih intern. Oke. Okay. Jika suka boleh dan kita nanti ada souvenirnya untuk Abdi juga. Oh, ya, siap. Thank you, thank you, thank you. Dan ini memang benar-benar bijinya bukan biji kopi sembarangan, ini biji oh, iya. kopi pilihan. Pilihan ya, Pak. Biji Jagir. Oh, biji Jagir. <laughs> biji kopi Jagir. Oh, biji. Oh, mungkin yeah. biji Jagir. <laughs> iya, kerut-kerut hitam-hitamnya. <laughs> Yo. <laughs> Sedap nih. Oke, oke, oke. Boleh, boleh, boleh lanjut, Bi. Lanjut, lanjut. Boleh. Ya? Dari mana tadi ya? Uh, share artwork. Uh, share uh. artwork dari Share artwork. Artwork. share, kan? Yeah. Wih, keren, deh. Oke, oke, oke. Akhirnya mau. Baru aku share lagunya. Hmm. Nah, yang seru ini dari... Dari Meta, lagunya udah ada. Hmm. Karena kan lagu lama banget dari Meta udah ada sama uh, Mbak Dewi, jadi dua lagu itu udah ada, terus sama Zen kan tiga, hmm. tiga itu udah ada. Nah yang dua lagu ini tak bongkar bongkar yang cari cari yang sesuai sama Ian sama Iis kan, hmm. lagu apa? Akhirnya uh, yang yang featuring Ian maunya liriknya aku pakai liriknya Ian gitu loh. J, yeah. yeah. uh, kalau Lagu yang ini liriknya lirikmu ya gitu. Ah enggak lah, orang ini idomu kok. awa aja yang bikin liriknya, si kata oh, aja gitu. Betul. Oh Terus ya <laughs> <laughs> <laughs> Enggak biar, biar biar ini aja Jay. biar biar apa ya, biar sekalian gitu katanya ya. Oke. Okay. Bikin langsung dapat itu, habis ngobrol di WhatsApp tuh malamnya. Kebetulan, gejreng-gejreng langsung dapat lagunya. set. cuman temanya apa ya, dipakai ya gitu, pikiran lagi kan, nulis liriknya kan apa yang mau diangkat gitu. Akhirnya, kepikiran waktu obrolan santai juga sih sama Ian sama Mbak Dewi waktu di studionya. Uh, apa ya, loop ngelup hmm. jadi tema apa ya? Loop, loop di kehidupan gitu loh, Bang. Dia kan kadang. Yang dilakuin sekarang nih, kok oh, kayaknya aku pernah ya hmm, ngelakuin ini gitu loh Kayak, kayak, kayak flashback lagi gitu Iya, <bis> kayak ya? kayaknya ya umpama ada apa ya, mau mau, mau, mau naik tingkat hmm. Kan harus, oh uh, kayaknya aku pernah ada yang ngerasain ini gitu loh Loop-loop yang itu, loop-loop ya, di, iya, di, iya. di, di kehidupan dulu Nah itu akhirnya tak ang angkat gitu, ah. jadi poinnya sih giniin loop Akhirnya tak tulis, seret, paginya tak kirim ke Ian langsung eh asisi asisi Wui. asisi kan? asisi terus uh, punyanya IIS lagi tiga hari ngejreng-ngejreng dapat itu ngomongin yang masalah covid hmm. masalah setelah covid nih akan ada kejadian apa ya hmm. kok kayaknya kalau di terawang dari sekarang kok kayaknya ngeri gitu ngeri ketakutan dimana? itu ya gini Bang kayak Uh, apa ya, kalau dulu kan kita mau ngapain nggak uh, harus, apa ya, sekarang contoh cilik harus vaksin iya nah itu saya saya pribadi antara setuju dan nggak setuju iya. gitu. cuman makin disini kok kayaknya menjadi suatu kewajiban gitu kayak harus iya. iya jadi diseragamkan gitu iya gitu nah, buat vaksin ini buat kedepannya kayaknya pasti ada sesuatu gitu kan oh, tapi ini nggak tahu ya iya, ini omongan-omongan iya. omongan pikiran yang takut-takut ini aja sih oh, takutnya nanti gini-gini diperlimpet lagi lah masalah apa kayak dokumen-dokumen gitu ya kan. administrasi segala nah, macamnya gitu, itu <laughs> dah memang memang berita pun juga mengatakan begitu hmm, sih hmm, hmm. kalau kita jalan-jalan kemanapun sekarang harus menunjukkan ini itu hmm. dan ini dan itu itu dia Ya, eh. kalau kita membicarakan masalah soal vaksin ini, jujur-jujur aja, wih panjang banget dah hmm. Dan gara-gara membicarakan tentang penyakit ini, eh bukan penyakit, virus ini aja, hmm. salah sahabat kita juga ada jadi korban Iya itu udah dia, ya. bang. kaget banget pas kemarin Tragis lah itu e, kan, juga. padahal dia menyuarakan yang sebenarnya kita sebagai rakyat, menyuarakan hmm. suara rakyat lah yeah. begini ya Tapi emang gimana yang di atas ya. Itu, ya. tidak Ya, tidak kita nggak mau ngomongin masalah itu hmm. nih. Aku nggak mau ngomongin masalah itu. Uh. Aku lebih masalah untuk karyanya Ardi uh. ya. Ya uh. itu sih. Pas. Eh, lanjut. Ya, maksudnya aku membicarakan karya ini ini kan udah jadi nih. Udah, udah, udah jadi selesai. Ini rilis gimana nih? Udah dari rilis. Udah rilis ya? Dari jadi uh, rilisnya itu per bulan. Jadi kemarin yang sama Zen itu bulan Maret. Hmm. Maret, April punyanya Meta rilis. Hmm. Mei punya Ian rilis, yeah. terus Juni yang baru bulan kemarin punya Iis rilis. Nah terakhir bulan ini yang sama Mbak Dewi nanti tanggal 25. Tanggal 25 ini sama Mbak mm. Dewi, mm. ya Mbak Dewi. Jadi itu rilisnya di platform, platform. model gimana? Digital. Digital semua. semua. Channelnya Ardi sendiri atau iya, gimana? Ardi bolang gitu. Ada di. Platform Berarti digital. di YouTube Ardi ada YouTube juga ya? YouTube ada juga. H -h -h -h -h. Jadi. Bomberman dan Bomberwati nih, sahabat-sahabat hmm. eh, kita kalau ingin tahu karya-karya seperti apa, bisa langsung di-share ya di Youtube? Bisa, bisa langsung. Di Youtube-nya Ardi. Ardi Bolang. Ardi Bolang, disitulah karya-karyanya ya. Iya, ada Mas itu. Mas Jadi, <laughs> setiap bulan lah, karena nggak ada kerjaan <laughs> <laughs> Di, itu Yo. waktu produksinya di di, di, di bukan daerah mana, di mana itu di, ma untuk melakukan produksi, uh, produksi karya? Produksi buat yang sama Zen itu di nine Room, Nenroom? Room studio Itu di daerah, mana ya? Daerah, aduh lupa aku lagi jalannya Pokoknya nine, nine Room lah daerah Mas studionya nine room. Nine room, he -he. Jadi Produksi yang yang pertama itu di nine Room, terus mastering sama Arif Arif? Nah Arif, nah pas Masuk ke dua, tiga, sampai lima itu langsung Di tempatnya Ian Di Jazz Music Lab Joss musik, joss musik, joss musik, joss musik, nih musik, nih Yang Sini ya joss yeah. <laughs> musik, nih Itu joss lama itu musik, joss musik, joss musik, joss dia joss sama bang <laughs> <laughs> Baru <laughs> dia ngomong Dia nonton nih musik, joss anak-anak musik, dia musik, Baru tak kirim lagunya Oke okay, musik, joss mau joss musik, joss musik, joss musik, joss musik, joss musik, joss musik, joss ini banyak nih, yang sering aku tanyakan juga. Uh, masa proses dalam berkarya ini biasanya ada nggak uh, ritual-ritual tertentu ritual. Atau, atau... Langsung megang ini. nih aku langsung <laughs> megang. Atau, atau, atau apalah mungkin. Uh, mungkin selain ritual, mungkin ada punya momen-momen tertentu. Nah, kalau bikin itu apa ya langsung aja sih bang uh -uh. gitu uh, ngalir gitu aja soalnya uh, penggarapannya pun akhirnya ngalir gitu loh oh. mama dapat baru gejerengin jerengan thread justru enggak kalau senengnya sih kalau saya ya saya pribadi nggak terlalu dipikirin gitu loh nanti pas masuk recording dari flow gitu aja ya yeah, uh, masuk recording ini apa kiranya yang oh ini nggak usah jadi masukin ini nggak usah ini masukin yang nangkap nangkap yang liar liar gitu biasanya lebih. musik dulu atau not, uh, notasi dulu atau lirik dulu atau apa dulu uh, kalau aku musik dulu musik dulu musik ya? ya baru masukin yeah. uh, entah, uh, lirin, entah bisa uh, jadi yeah. instrumen apa berarti kesimpulannya adalah di musiknya musiknya dulu, ya? dulu. Uh, uh. dari awal sih dari Morelia itu Uh, kita jamming dulu, maksudnya entah itu nanti waktu itu sama Iis, sama I sama Sendri hmm. pun bahasa planet keluarin yeah. gitu kan, yang penting ditangkap dulu, direcord, ntar baru disaring dari situ, ini pakai, ini enggak, baru masukin tema lirik, biasanya kayak gitu. Okay, yang okay. sama Solenkit pun kayak gitu, sama Solenkit lebih seru lagi. Uh, apa? Awalnya Ai udah udah ada berapa lagu kan? di share, weh asik nih uh, share, akhirnya aku karena aku kan uh, bukan penyanyi ya, hmm. jadi nanti notasi itu biasanya kan nggak mm, bisa dipaksain gitu loh bang, kalau udah masuk lirik ternyata oh nggak enak notasi ini gitu, nah itu tak serahin semua ke si vokalis, mm -mm, termasuk penulisan lirik dan itu cepet banget sih di di solenkit Uh, yang paling cepat itu pagi aku kirim kan, ya. hmm. aku kirim materi, indring indring yang tapi udah ada, ini bagan nyanyi, ini ini balik ke intro, ini revnya, gitu. udah ada bagannya. Nah itu. Patternnya, patternnya. Patron udah udah kelihatan, pagi tak kirim, sorenya dong. Tak Ma pikirkan masih nananana -nana, gitu. Yeah, yeah. Udah lengkap pak, uh. udah lengkap ini liriknya pak, apa apa di gitu ini liriknya kak, ini liriknya, terus ceritanya tentang nih, wih, sedap juga ini, <laughs> jadi enak gitu loh, tokannya enak kalau kita ngobrolin, ngomongin masalah soul and kid, hmm. aku kan udah-udah ngobrol ya ah, ini. Ah, ah, ah, ah. semoga kamu belum nonton nih <laughs> biar ada pertanyaan-pertanyaan, <laughs> setengah aja aku pertanyakan, kita sinkronisasi <laughs> kan, Belarnya. <Bener> <laughs> Amin nah, tara, itu tara itu, itu. tuh, Aku masih kepo, masih ingin tahu masalah yang panca ini. Panca, ya. Yang panca ini karena ini kan uh, ya yes, baru. Ini memang pure artis uh, sendiri mm -hmm. ya, mm -hmm. tapi memang berkolaborasi dengan uh -huh. beberapa uh -huh. musik teman-teman musisi. Uh -huh. Di panca ini kira-kira ada kendala-kendala yang kayak gimana dimungkin? dalam penggarapan prosesnya, atau untuk merealisasikannya, atau mungkin publishingnya, hmm. ada nggak kendala-kendala? Kalau kendalanya sih kemarin, karena kan e, nyesuaikan jadwal sama vokalisnya aja sih, pas oh, okay. oh, recording. Nah itu sih, kalau musik, kebetulan sekali tek Dian di bisa dapet langsung dua lagu, hmm. gitu. Langsung langsung mungkus dua lagu, dua lagu, gitu. Jadi kalau kendala musiknya sih nggak di pas di vokalnya sih untuk jadwal meta terus nyamain jadwal sama Iis. Berarti tidak ada kendala untuk masalah produksinya? Tidaklah, tidak terlalu berkendala. Nah, masalah di Udah mengalir jalan. Mengalir aja, kebetulan ya. Alhamdulillah sih. Atau mungkin ada cerita-cerita mistis waktu garap itu? Pasti pasti kalau tahu kan ada mistis kan. Mistisnya sih sama Pak Dewi. Hah? Iya. Boleh boleh. Dewi. Pas sama Mbak Dewi. saat tak kirim Uh, yang dari aku, uh, dari bahan yang dari aku kan ketinggian tuh nah. turunin di nah karena kuncinya custom uh -huh. aku pun kalau diturunin bingung harus main kayak gimana kan set tak turunin dari cun dari cun gitar standarnya tak turunin terus baru masuk suaranya mbak dewi uh, rasanya banget ada sesuatu T energi ya, ya, ya, bener. Bener. memang orang itu benar Gawat orang Bener. itu. Bener, baru. Badai, boleh lah. sekali-sekali. Aci -sekali, ini pengen <laughs> berkolaborasi. Bener, itu dibilang mesti sih apa ya? Uih, anjir bisa kayak gini jadinya laguku ya gitu loh bang. Yang apa ya? Enggak, tidak ekspektasi ya, itu. Iya iya iya. Tiba-tiba, uh, uh, uh. ih di luar ekspektasi ya. Anjir. bisa kayak gini lagunya. Dan, kalau masalah soul nya sih udah. Dia uh, emang uh, udah. Nah, uh, untuk gini apa untuk uh, lengkap musiknya itu emang Ardi memang gus dengan seperti akustik gimana atau ada uh, sisi isi yang lain? Uh, akustik sama gitar, ambience-ambience gitu deh Yang seperti biasa Ya, lah. seperti biasa lah, ambience-ambience karena Dan ada satu yang sama IIS uh, Ada kebutuhan yang harus di endingnya harus tendeng naik ya cuman hmm. kasih kick sama floor gitu-gitu. Karena But. dirimu nih agak unik nih, bermain <laughs> tapi juga pakai bo. Begininya biola ya. Iya, yeah, kan? Bu. Bo. Oke, guanya biola. Kan? Bo. Ya, mungkin menambah Kenapa sampai berpikiran sampai aku pakai lah Itu mencari uh. apa sih sebenarnya? Uh, kalau pakai bo sebenarnya uh, wah, apa ya? Main gitar pakai bo-nya udah lama sih sebenarnya, Bang. Udah lama gitu, loh. Terus nggak mau uh, di aplikasi di Morelia, mungkin kan? Nah, yeah, yeah. kan terus, ah, coba ada satu lagu di, di Solo Mikit tuh. Aku bingung, ini isi gitarnya kayak gimana ya, biar biar beda gitu loh. Jadi dari, dari yang punya nuansa, iya, iya, uh -huh. ngejar nuansanya itu Kebetulan pas jamming, uh, Aku bawa, Bu, uh, singi aja nge nge-nge-nge gitu asik tuh kak, masuk tuh katanya hmm. oh masuk, coba coba cari uh, chord gitu sama terus aku main harus di part yang apa gitu akhirnya ya itu, ngalir gitu aja nah, sukanya kayak gitu, maksudnya kalau untuk yang di panca ini, ada isi gitu juga atau? Uh, enggak, enggak cuman semua, enggak ah uh, susah bang, pas recordingnya nya itu <laughs> <laughs> kalau ngeliat apa di, di di diulas lagi ya pas recording pakai bu itu. Uh, itu yang paling lama, Bang. Jadi baru-baru kalau -baru kalau apa? Pakai BO itu sebelum kita masuk satu di pas tengahnya itu kita harus tarik biar oh. di tempo biar untuk detail-detailnya nah. detail -detail uh, ya. Dan kemarin pas uh, recording yang pakai BO itu sama Solenkit kan uh, sama Mas Dadang tuh. Yeah. Wih, tuh bang. Untungnya itu pas kita ambil lagu pertama, jadi moodnya kan masih asik gitu. Shred, ada kali lima, lima jam buat selagu. Masa sedang lagi, apa ini kamu? Enggak, enggak, enggak, ulang, ulang, ulang. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak dapet nih. Udah dapet uh, di temponya, feel apa, rasanya enggak, enggak asik gitu kan. Wih, itu benar-benar tuh makanya buat nextnya kalau pakai bom mikir dulu deh, mikir dulu. belajar dulu maksudnya <laughs> <laughs> belajar dulu Oke Ladi. jadi hmm. di ini kan kita nih, eh hmm. um, nama acara kita adalah bom bom ah. ya bom plastik <laughs> kalau menurut Ardi <laughs> <laughs> jika mendengar kata bom itu reaksi seperti apa reaksinya bom Uh, apa ya sesuatu yang viral bang Hah? sesuatu yang viral jadi viral? Boom, bombastik itu, itu. Boom, itu. Ini, bom itu oh, bukan bom. bom ini bom ini bom bom itu <laughs> <laughs> berita obrolan apa ya apa nggak tahu apa iya sih aku pikirannya sih bombastic Bombastis. bombastis, jadi nah itu kan, semoga aja bom. acaranya ini bisa bombastis. Ah, kalau masalah acara itu, nah, penting-penting, ah, penting, penting, Loh, apa sih. penting, penting, penting, penting, penting, penting, penting, penting, penting, penting, penting, bom penting, penting, penting, penting, penting, Berita Orang-orang Berita orang. Oh, ya penting, penting, penting, penting, penting, penting, penting, penting, penting, Berita orang mantap, mantap, ya, cepat. Berita orang mantap. Iya. Iuy. Emang kita nih berita orang-orang mantap, mantap. Mantap. Jadi okay, yang, okay, okay. yang datang-datang kemarin kan masuk lah, waktu. masuk, masuk, masuk okay. ya. Masuk ya. Oh, masuk atau ya? ganti masuk. berita orang-orang masuk. Woi, woi, woi, woi, woi. Aduh. Didi, kita hmm. nanya udah tentang karya-karyamu yang masih untuk pembelajaran laboratif kita bisa kepo-kepo sendirilah cari-cari sendiri kita akan membicarakan di sisi lain dari Ush, apa ini, <laughs> Iyi, apa ini? Ya. kita coba ini per pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum <laughs> jadi mungkin bisa terjawab biar mereka juga puas hmm. <laughs> atas masukan-masukan dari mereka tentang Ardi hmm. <laughs> salah satunya adalah sebuah prestasi yang sangat dibanggakan oleh seorang Ardi adalah uh, laguku dibawain sama Mbak Dewi. Uy, itu ya prestasi, prestasi ya. banget bang. Bangga ya. Aku ngefans dari ya, ya, ya. dari. Aku juga ngefans kok. Dari tuh dari SMP mungkin Lagu-lagunya Mbak Dewi, terus ketemu, terus aku kasih lagunya, terus mau bawain dulu, Bang. Oh oh itu satu prestasi. Satu prestasi sih, selama aku main musik ya. Iya, ha, iya, itu sih. Iya. Kalau hal yang paling ditakutkan dalam hidup, Ardi, hal yang paling ditakutkan. Nah. Ini, nah ini apa, ya? apa, ya? apa, paling apa ya. yang paling ditakutkan? Yang paling ditakutkan Hai apa ya? Ditakutkan dalam apa ini bang? Bebas dalam, dalam hidup. Dalam hidup, iya. Hmm, tak bisa main musik mungkin? Tak bisa main musik, iya. terhentinya bermain musik. Iya, saya oh, iya. ada ada. Ada temen yang yang pernah ngomong, wah aku kayaknya berhenti deh main musik. Kok bisa di nah, itu ini, udah gitu. bang. Iya, kok bisa gitu loh. Bukannya kamu tiap hari dengerin lagu. Tiap <gutup> hari. Kita, diri kita aja udah pukul Iya, iya bener. Piri. Gitu loh. Itu sih, bang. Oke. Okay. Masuk. Masuk. <hias> dia udah punya pasangan kan? Siap, udah. Kita nyanyikan, <laughs> Iya <y> <gat> ya, kan? <coughs> Ada enggak tempat atau negeri impian di hari tua bersama pasangan yang ingin sekali menghabiskan sisa hidupnya? Hmm... Di... Pengen lihat Aurora sih, Bang. Hah? Aurora. Aurora tuh? Aurora yang kayak pelangi gitu lah. Oh. Jadi adanya sih kalau... Berarti pengen lagi. tempat tempat sama itu impian di hari tua pengen tinggal di sana gitu? Oh enggak. <laughs> <laughs> <guluh>. Kalau pengennya sih, pengen lihat itu. Kalau tempat di hari tua Tempat atau negeri impian yang di hari tua bersama pasangan yang ingin sekali ditinggali Menghabiskan sisa hidup bersama pasangan Di Inggris bang Hah? Di Inggris Wih British iya. Loh, ya Iya bener Ingin banget Apa? Lagunya masuk terus fashionnya keren-keren Di hari tuanya tinggal disana sana Pengennya bang Kalau ya, ya, ya. diaminin kan ya syukur oh, iya. Amin amin amin amin Amin amin amin, amin. amin. amin. amin. amin. amin. Oke okay. Nah kalau <laughs> kegiatan bersama pasangan favorit gak baik Kegiatan sama pasangan favorit. Favorit kegiatan bersama pasangan. Dulu sama sekarang beda soalnya bang. Kalau dulu pas pacaran nah. itu paling paling seneng nongkrong di pantai, yeah. sebir bir larangan gitu kan asik banget tuh. Malam nih bang, malam pokoknya ng ngomong ngalor ngidul lah. Kalau dulu sih itu sih. Kalau sekarang ngajak anak. Oh, okay. Ngajak anak main di playground yang gitu-gitu sih bersama pasangan. Oh ya. iya lah Bang. Oke oke oke. Nah. Ini nih. Jarang orang mau jawab nih. Eh, bahaya nih guys. Uang belanja bulanan <laughs> untuk pasangan. Nominalnya <laughs> aja. Nominal aja, <laughs> Nominal aja usah pakai gini. Angkanya berapa kira-kira nih? Heem, termasuk bayar kos nih, bang Heem, termasuk bayar kos. Iya, <laughs> sampai jut, jut, nah, ya. jut, sampai juta ya. Jut ya, oke, jut. oke, jauh sekali, jauh bilang angkanya aja, no, ya. juta. Iya, juta ya kan? Ya. Kalau ada, Kak, oh tadi udah diterjawab ya, apa tempat atau negara impian yang ingin dikunjungi bersama pasangan hmm. Inggris hmm. ya, hmm. sama hari tua di sana iya okay. Kalau tempat atau suasana favorit bersama pasangan? Suasana pantai. Berdua. Favorit itu. Iya, iya, favorit banget. Malam lagi kan? Woy. Sambil ngobrol. E -e -e. <laughs> iya, Oke. Okay. Sama hmm. nonton konser. Wow iya. Yeah. Nonton konser kan? Dulu hmm. zaman-zamannya Sonrenalin tuh weh dari pagi sampai malam. E -e. sama sama nyonya Iya. iya, Kebetulan suka nonton konser juga kan Nih nyonya-nyonya sih Eh ya Biar dibebasin main musik lagi Iya iya iya iya iya Eh ngomong-ngomong boleh di Boleh boleh boleh Eh mana selokiannya ya Ini Bang Ada oke kita tuangkan Ini adalah Apa ini Bang? Salah saat Ah gini Jadi gini aku harus sedikit menjelaskan walaupun sudah beberapa kali beberapa kali aku jelaskan bahwa BOM ini juga kita membantu sahabat-sahabat kita, teman-teman oh. kita yang UKM Oh, itu. Jadi Oh ini salah satu iya, salah satunya namanya Holy Water Holy kalau Water Mereka Untuk mendapatkannya ya itu nanti ya, bisa oh, dihubungkan langsung kepada yang berwajib Enggak <laughs> Sama <laughs> <laughs> yang punya lah Oh siap, lah. siap Siap Memang siap, ini siap. bisa kita kontak-kontak kita sering-sering lah jika, kan, nih. jika suka, jika tidak suka tidak masalah uh. Kalau dari baunya ini familiar nih bang. Apalagi nih bang, boleh ya, boleh ya. Boleh, boleh. Bang. Aku kemarin tuh, hmm. apa namanya, nanya sama si Aik kan? beberapa pertanyaan nih kan. Hmm. Ya. Jadi aku mau nanya balik nih. Waduh ini. Dengar nih masangan. Bahaya ya. nih. <laughs> <laughs> Kayaknya tambah lagi lu biar <laughs> biar lemes lidahnya. <laughs> Apa nih bang? Ready? Ready. Oke, okay. siap nih ya. Hmm. Kita ngomong soal kita ya. Siap. Okay. Siapa yang paling perhatian? Aseh, paling ah. perhatian ah. mati deh. Hey. Paling perhatian apa nih? Dalam dalam dalam dalam satu pasangan ini kan kalian berdua duo nih. Hmm. Iya kan. Kalau bertiga tiga. Tiga! Kalau orang pakai amput. <laughs> <laughs> perhatian dalam apa hmm. ini bang? Dalam, ya, dalam berkarya. Iya berkarya, paling perhatian. Kita sinkronisasikan, ya? <laughs> Tidak, aku nggak si nonton lagi. Bener -bener si <laughs> aku nonton <di> setengah kemarin. <laughs> Anjir. Perhatian, perhatian. <laughs> Kalau yang apa ya, yang yang inget-inget, nginget-ngingetin si A. Oke. Okay. Kak nah, Nanti tanggal nih, iya. ini ya, tanggal nih, ini jadwalnya, oh ya siap, gitu Berarti dia? Heeh, uh -uh, kalau Boleh. buat perhatiin Kayak modelnya, eh jangan capek-capek jangan jaga kesehatan, besok kita kan mau ada gini Ya Itu, kok Dendy sih sebenarnya? Oh, <laughs> Iya. <laughs> oh Dien oh, <laughs> Dendi yang ini Waduh, itu hmm. ada orang ketiga itu, gitu hmm. hmm. oke, oke, oke, oke Jadi, kalau masalah apa yang gitu-gitu, wey, -gitu, gengs Uh, ingat ya, besok gini-gini, gini-gini, gini, gini, gini, gini. Hmm, okay. sih yang paling... Oke. Okay. gini Siapa yang paling sederhana? S Menurut Ardi, gini kalian berdua. Sederhana. gini-gini, gini-gini, gini aku sih. gini gini-gini, gini-gini, gini-gini, gini-gini, gini-gini, Ah, oke, iya. oke oke oke Kalau siapa yang paling manja antara kalian berdua? <tuk> manja, barengan. Ini dua-duanya, dua-duanya, dua-duanya. <tuk> dua <-duanya. tuk> duh, duh. duh, duh. Kalau yang paling jaim, jaim. <tuk> <tuk> <tuk> Sebenarnya bukan jaim sih bang. Ah, uh, uh, apa ya? <tuk> Enggak, kalau, gini loh, kalau, oh, kalau iya. sama, oh, ini kalau ini aku ini ya, ini kalau ini, aku ya, kalau, ini. Alim ini, alim kalau aku sama, apa, Bang Oktav kan udah lama yeah, gitu yeah. ya. jadi kalau umpama, ketemu orang baru, itu kalau saya bingung gitu loh, ah. aduh, ini apa ya yang ini harus ya, ha -ha. ya, ya jadi, kaya, jadi, kaya, jadi, kaya. jadi bukan, bukan <laughs> jaim sih sebenarnya apa, bingung sih, kalau, kalau <laughs> langsung ditaruh gitar baru. ya, <laughs> langsung ditaruh gitarin. bingung jawabnya, Oke, okay. berarti jaim. yang paling jaim menurutmu adalah, menurut tadi adalah aku, kayak... Nah, oke okay. tapi bukan jaim ya, karena yeah. bingung, karena bingungan, dan Bet. sama itu jawabannya. Aib, oh ya, <laughs> karena, karena bingung kalau ketemu orang baru kan? Aduh, yeah. kayak gimana gitu. Kalau yang paling galak, paling galak, aib lah. Oh, dia aib, Kemarin dia, <laughs> dia, dia, dia, dia, Sekarang dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, apa dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, boleh, dia, ya <laughs> boleh, boleh. Jawaban dia, dia, dia, dia, boleh, Kalau siapa yang paling pelit? Pelit, dia, <laughs> ya. pelit. dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, kalau yang paling cerewet, I... Aiy, <laughs> kembali deh, kembali deh, kembali. Aiy bilang dua Ardi paling cerewet <laughs> kalau main dia. Oh, dia. oh iya, kalau main aku, <laughs> kalau main aku, woi, itu apa? Emonya <laughs> ya, ya, ya, ya. naik turun yang gitu-gitu <laughs> kan Kalau main berdua kan kelihatan tuh kalau apa? Kalau <laughs> oke, okay. next adalah siapa yang menurut Ardi dari kalian berdua yang paling baik hati. Baik hati, hmm, sama semuanya, Pak. Dua, iya, oke, okay. hati Tapi... <tuh> apa ini, Bang? <tuh> yang terakhir, kalau udah gini, ini bahaya, kayaknya. Kalau siapa yang paling sering telat <tuh> <tuh> <tuh> datang, apa ini? Ya, datang. Ya, uh... janjian kan pasti kalian kan berdua pasti bikin janjian, mau latihan, hmm. mau main, paling. Pa Pokoknya paling telat. Sering telat lah. Dia lagi, dia lagi. Dia lagi, gak, dia gak lagi. enggak ada, ada, ada, ada. ada. Kebetulan masih aman sih. Entah. Ya, garis. ya latihan kurang-kurang 10 menit gitu. Masih aman. Kalau siapa yang paling cepat ngambek atau baperan? Baperan. Ngambek? <laughs> Aku jauh nih. Aku jawab nih. Baperan. Air sih, air ya. Kalo mungkin dia lagi ini mungkin pas baperan, pas lagi datang. Iya, dah. iya. Oh itu bang, itu iya. emang. Uh, uh, Kalau pas lagi datang bulan tuh, yeah. pokoknya jangan aja diin galak. Kalau kan? yang paling banyak dapat sambutan dari fans, air jelas. Karena oh, garda okay. depan itu. Iya, iya, Harus ay, itu. Garda terdepan. Iya, garda depan. Nah, siapa? yang paling berjasa dalam karir dalam karir hmm. menurut Ardis ya bisa sampai sekarang ini uh, tim sih yang paling berjasa iya, karena tim yang Halo. iya, tim dan iya Tim. Karena punya ide ini langsung eksekusi gitu loh bang Ide ini eksekusi bareng-bareng gitu Oke oke Berjasa ya Ardi Ya bang Kebiasaan terburuk yang paling susah dirubah Aku nih Ya Hmm Menurutmu aku nih paling susah aku Udah tau nih buruk nih tapi aku susah ngerubahnya Enggak beda bang Enggak beda oh. Serius? nggak pede, apalagi uh, di lagu ya, di lagu itu sih yang yang yang lagi sekarang diniin, di maksudnya kalau ada masukan, wih jangan terlalu dipikirin ini, tapi nggak bisa loh kalau lagu dengerin mungkin itu juga akhirnya jadi jadi apa ya, bumerang juga buat buat saya gitu loh kalau bikin lagu, ter -ter -ter -ter -ter menurut saya udah oke nih. Wah ini asik nih kayaknya nih, seret, akhirnya Dengerin ke sini Wah ini kayaknya kurang, nah kalau udah kena kayak gitu tuh Oh ya, wah kayaknya harus belajar lagi deh gitu Tapi diambil positif Iya, ya positifnya, wah kayaknya emang iya sih Kalau dipikir sih iya sih gitu Cuman akhirnya makin ke sini Belajar ngilangin itu, belajar cuek gitu loh Okay. Uh, uh, belajar cuek ah, nggak usah terlalu dipikirin sekarang. Tapi ya tetap harus harus tahu lah formulanya bikin lagu biar enak kayak gimana uh, gitu. Belajar itunya sih. mengambil uh, sesuatu dari sisi positif lah. Mm -hmm. Biar mm -hmm. untuk memot untuk memotivasi diri lebih, uh, membuat yang lebih baik. Mm -hmm. okay, itu okay. sih Bang. Di mm. ceritalah sedikit. Yang yeah. um, pengalaman paling buruk sebelum manggung apa deh? ada nggak? Pengalaman paling buruk sebelum manggung yeah. mabuk bang. Mabuk. Iya <laughs> <laughs> <laughs> yeah. karena oh, dulu sih dulu ini yeah. sekali doang nih bang. Serat sekali ini. Wow oh, udah karena kan yang kebetulan bandnya teman-teman kan. Serat hmm. sebelum manggung asik-asik dulu lah. Uh. Sih, kasih tipis-tipis. Cair tipis ya. Tipis. Tipis, tipis. Tahunya kebanyakan, cairnya <laughs> Baru pas manggung, boleh nyebutin tempat enggak, bang? Boleh waktu itu kejadian di Twice, oh, di, di, di Twice Bars. Uh -uh. Saat udah agak, agak, eteng nih, uh? si Aan sama Morelia nih, uh. si Aan. Woi, Ardi ulang tahun, padahal aku enggak ulang tahun, bang. <laughs> aku enggak ulang tahun, <laughs> emang orang ini, <-orang laughs> <kompokator, laughs> Ya, <laughs> aku kelihatannya mukanya imut, tapi provokator rasli <laughs> ini tuh. Aduh. Wey, Ardi ulang tahun hari <laughs> ini. Wih. Aku bingung masih, masih setting efek apa ini kok. Kok datang minuman kan? Nah. Minuman. Kecil sih bang, segini. Cuman ada apinya gitu. Ya. Ada api-api gitu. Ya, boleh, ya, boleh, boleh. Oh iya, oh, iya terus, terus, sikat. Terus, terus. Sat. Wih, kok berapi gini? Wih, Ardi ulang tahun. Eh, udah ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak ulang tahun. Wih, beneran tuh bohong, bohong <laughs> gitu kan. Pokoknya di, di, di, dibikin biar situasinya iya situasinya ini belum baru cekson hmm. bang saat udah gitu datanglah itu minuman ada, ada ada ada api kan sebelum tak minum tiup kan huh, wow nggak sah itu mundur lagi dia saat dihidupin lagi apinya minum langsung nih saat cikat gitu. oh ya gitu harus gitu ya setes uh wow, makin bang Aku ngelihat tombol efek kan kecil-kecil tuh, itu udah jadi tiga bang, muter-muter tuh, anjir lagi jadi, wah ini sekarang nih, uh, semua ngakak anak-anak, uh, wah di belakang paling seneng dia bang, Diracin, gue. anjir gitu. bawainnya lima lagu itu rasanya kayak sejam bang main bang, anjir, nggak selesai-selesai lagu ini pak, rasanya gitu-gitu aja lagunya, itu sih, pengalaman paling terburuk ya, nggak buruk sih seru sih, seru, gitu. seru seru oke oke. Buruknya pas di... musiknya akhirnya hancur Di... arti... musik Apa untuk? Ini... Musik Musik itu arti musik ya bang Soalnya ada ada dua kan Kalau hidup dari musik atau menghidupkan musik ya oke okay. nah, Kalau aku dibilang posisi yang sekarang ngomong hidup dari musik uh, kalau dari kas uh, bukan kasus sih keadaan yang sekarang karena aku kan kerja juga gitu loh hmm. jadi kalau umpama aku dibilang hidup dari musik nggak juga hmm. karena aku masih ada pekerjaan tapi kalau menghidupkan musik mungkin hmm. gitu, jadi uh, aku kerja aku masih bisa ngerjain apa yang tak suka, okay. soalnya musik nih Uh, dibilang cinta-cinta banget gitu, hmm. dan gak tahu kenapa aku seneng sama musik. Musik gitu, <laughs> gak ada lesannya. Itu gitu. oke, okay. itu sih artinya uh... <laughs> dia berpikir, padahal simpel loh, pertanyaannya uh -uh. cuman kan kadang ada musik is my religion, oh, hmm. kan ngeri begitu, Bang?" Kalau udah kayak gitu. religion, kalau dibilang religion sih, aku total di musik cuman. Uh, balik lagi ke kon keadaan kan, ya. maksudnya aku harus ngidupin apa ya Seharusnya keluarga lah. gitu kan, ya. ha, jadi harus lah. bulanan nih tetap harus masuk ya, gitu okay, loh, okay. Ha, uh. aku nggak bisa lepasin itu tapi aku juga nggak bisa ngelupasin main musik gitu, oke okay. jadi harus apa ya berarti artinya bang menghidupkan musik mungkin itu ya. Itu versimu? Iya, mungkin. Ya, okay. ya. Arti musik adalah menghidupkan dia. ya, Menghidupkan iya. musik tersebut. Oke. Okay. Kalau arti sebuah loyalitas untuk sebagai arti untuk karya-karya Ardi, apa? Wah, harus total. Ha -ha. Jadi, Mama, aku kerja dari jam jam 11 <coughs> sampai jam 7 malam. Mama, setelah jam 7 ini aku harus ngerjain musik, ya tak switch. Aku harus fokusin ke apa yang tak kerjain, gitu. Jadi, uh, seru seru aja sih kalau mau bangun pagi, Oh, uh, nanti aku hari ini harus ada manggung, hmm. atau hari ini aku recording. Uh, pulang kerja, aku harus prepare, aku harus bawa gitar, efek. Ya, ya. Itu harus bawa kan, saat Pulang ini, aku harus ke sini jam segini, gitu. Berarti totalitas? Harus. Oke. Okay. Oh, iya padahal pertanyaannya Tidak. simple loh <laughs> pertanyaan Tidak ini <laughs> kalau artis sebuah tato tato Wah. tato menurut, so, so, menurut dari artis orang Ardi apa tato itu momen momen jadi, jadi kalau mama aku pengen tato nih uh, kayak kayak tato yang di kaki nih deh ya. ini momen yang yang terakhir aku tato nih karena kejadian apa kemarin charity buat Karangasem, oke, okay. yang Gunung Agung, Iya, ya, Nah, kebetulan ya, ya, ya. ada teman-teman bikin charity itu, bayar berapapun, aku akhirnya mau tato. Maksudnya ya itu sih, ya, ambil momen, terus hmm. tato-tato juga ada ceritanya gitu yang di badan. Harus bercerita deh. Hmm, kadang nggak juga sih karena suka gambarnya gitu, tapi makin kesini emang dikonsepin ada ceritanya lebih bagus sebenarnya. Oke. Okay. nempel itu kan sampai tua bang kalau tadi Iya iya. Nah, nah, betul kan. yang, yang paling berkesan sih yang ini momen uh, Charity itu. Pas Asam tuh ya untuk. Nah, pas Oke. Okay. Kalau artis sebuah stylist atau fashion untuk Ardi apa? Fashion. <tis> Style Fashion. Karena aku lihat setiap kamu perform tuh selalu fashionnya memang fashion. <tis> <tis> Uh, apa ya itu sebenarnya yang nggak ya nggak terlalu tak pikirin gitu bang karena kan Maki? iya karena kan balik lagi ke konsep gitu kan okay. uh, uh, itu yeah, sih kalau yeah, kalau yeah, yeah, yeah, yeah. mama ada satu apa ya yang, yang yang pernah ngomong tuh apa bedanya kamu kalau nanggung kalau bisa total dong gitu bajunya gitu loh terus kalau mama word Workshopnya, nya, ah, word drop -nya. Yeah. biar bisa bedain ini. Kamu yang mau perform sama orang yang nonton itu sih yang yang Oh iya juga sih gitu. Awalnya sih, ah, cuek-cuek aja gitu. Disini sih, oh iya juga sih harus dipikirin gitu loh. Soalnya kan orang yang dateng tuh pengen nonton kamu gitu loh. Kalau kamu yeah, yeah. nggak kan. ngargain tamu, yeah, nggak ngerjain siapa lagi ya nah, gitu. Okay, okay. Oke, oke. Siap, siap, siap. Mantap. Mantap ya, Bang? Mantap, mantap. Ini yang bikin mantap. <laughs> di, hmm. jika ada menawari pindah ke planet lain, gimana? Mau apa enggak, Di? Planet lain? <laughs> planet ya? Planet <laughs> lain ya? Iya, bukan di bumi. Ditawarin planet lain. Planet Dan lain. jika diterima mm -hmm. apa alasannya? Jika tidak apa alasannya? <laughs> kan seru nih. <laughs> <laughs> uh, planet lain ya. <laughs> Belum pernah sih soalnya. Ada yang nawarin gitu ya? Kalau ada yang nawarin mungkin mau-mau aja. Yeah. Tapi kalau nggak apa ya pindah gitu terus nggak kayak di bumi gitu kan. Waduh, nggak asik mau ke pantai, enggak ada hmm. gitu kan? Oke, oke. lupakan lah, lupakan ya, lupakan, ya. lupakan, lupakan. Planet <laughs> lain <laughs> di yuk, ada enggak sebuah karya paling mengesankan untuk Ardi setelah karya itu jadi sebuah karya, dan itu kekesan banget. kamu. Uh, tadi udah bilang, kalau yang sama Dewi ya, Mas Dewi itu. Hmm selain itu hmm, di Morelia ada satu oh, dua lagu sih yang satu lagu nggak nyangka kalau lagu itu bisa menang festival Oke okay. padahal hmm, apa ya nggak aduh kok kayaknya kurang gitu loh setelah ikut festival ternyata lagu itu yang masuk hmm. kompilasi. itu nggak nyangka. Terus yang kedua, uh, sama Solen Kid. Oke. Okay. Sama Solen Kid, waktu single awal tuh di Dream Away. Yeah, yeah. Kan, uh, apa ya, sama Solen Kid kan benar-benar berdua nih, Bang. Yang yeah, biasanya yeah. ada jaga gawang, yeah, drum, yeah. ada bass. Terus tiba -tiba ada... cuma harus... Harus, terus. iya, harus, harus mikirin gimana sepi, tapi biar... Uh, full. Power, powernya itu kan kurang yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah nah itu di, di Dream Away sih yang hmm. yang rasain feelnya nggak bisa <coughs> yang apa ya tak dengerin sampai sekarang pun lagu Dream Away itu uh, kalau aku dengerin lagu Dream Away itu uh, kayak ada spirit uh, uh, wah kok kayaknya keren ya yeah. uh, flashback ke uh, yeah. proses bikin Dream Away itu okay, okay. yang akhirnya jadi booster sampai sekarang S jadi kalau umpama udah hmm. aduh udah malas ngapain gitu nah, bosan ya. lah kemarin itu uh -uh. kembali lagi spiritnya iya uh -uh. spirit uh, awal sih spirit awal yang yang apa ya nggak bisa diceritain sih maksudnya yang bener benar total bikin pengen bikin satu single nih jadi total itunya sih yang rasanya keren di seja Yo. sejak kapan Ardi terpikir untuk membuat karya original sejak kapan hmm. Uh, waktu itu di Surabaya sih uh, lulus SMA lulus SMA langsung terpikir aku harus main original nih mm, uh, waktu itu kan masih zaman CD tuh Bang. masih yeah. ah sorry masih zaman pita kaset yeah. kita latihan bawain lagu sendiri direkam sama yang punya studio hmm. pakai pita kaset waktu itu. direkam seret dengerin keren juga ya gitu loh, maksudnya hmm. kalau apa? kalau punya sendiri iya, punya sendiri gitu, akhirnya dari situ deh ah coba coba bikin lagu padahal kalau didengerin sekarang sih wih geli gitu loh tapi kan <laughs> tapi kan kalau oh, zaman itu ada iya, iya, iya, bener bang masih gitar handle yang tuing -tuing. lagi Surabaya bang iya, wow, kalau iya. kita nggak main Inggrie Malmsteen uh, kayaknya kurang <laughs> iya, iya, bener, bener. <laughs> kurang gitu di biasanya inspirasi datang untuk membuat karya biasanya datangnya atau dari mana atau mungkin ada gimana biasanya di mana gitu biasanya tiba-tiba inspirasi itu keluar deh. Hmm, inspirasi di mana aja sih bang? Yang pas biasanya semenjak membuat karya-karya yang sudah ini biasanya terjadinya saat apa? Eh, uh, yang sering itu di jalan. Pas di jalan. Pas di jalan. Pas apa? Kadang kan kalau umpama jalan jauh nih mau ke mana mau ke jimbaran Eh dulu kan sering apa kerjakan dipak 23 tuh jadi dari Sanur sini ke Pak 23 kan lumayan tuh dengerin lagu kalau mau bosen yang tak dengerin bukan lagu metronom jadi tak puter aja metronom tuh selama sini sampai ke jimbaran tuk tuk tuk tuk dari situ dah keluar tiba-tiba tiba-tiba nah nah nah nah nah nah kalau udah kayaknya enak nih minggir bentar kita record di handphone... Oh langsung voice note? Ya voice note masih planet-planet gitu ayah ayah, ay, gitu saya saat itu jalan lagi Kayak gitu sih di ada nggak Sebuah karya yang kamu buat Itu Sulit banget Sampai waktu gembawain live pun juga sulit Ada nggak? Hmm. Oh ada Album pertama Morelia Karena kan Uh, album pertama Omor itu kita nonstop stop uh, lima, lima lagu itu pakai sequencer jadi ada ya kalau umpama panggungnya bisalah dikondisikan pakai hmm. sequencer kalau enggak kita harus bawain yang tanpa sequencer nggak enak itu sih album pertama itu merasa memang sulit itu karya itu Sampai untuk di dibawain live pun juga sulit Iya, iya Kalau nggak ada sequencer, nggak enak Kalau umpama tanpa sequencer pun Lihat kondisinya, kayaknya nggak memungkinkan gitu Jadi, agak-agak gimana gitu Oke, okay, oke okay. Di, ada nggak kira-kira Kira-kira nih ya hmm. Karya ini tercipta menurut ini udah oke okay banget hmm. Tapi tiba-tiba begitu kamu kepal publik hmm. ternyata hari itu nggak yeah. banget sama publik. Ya yeah. ada, huh? ada. Hmm. Jadi momen itu waktu uh, Morelia album apa uh, rilis EP, habis itu kan si Iis sibuk nih, yeah. Iis sibuk. Akhirnya beberapa kali bentrok sama jadwal, akhirnya harus harus ya ke Masuklah Sandri, oke. Nah, vokalis yang cewek. Nah, di itu deh, udah jadi nih lagunya. Hmm. Tak share ke teman radio dan dia masih kebayang Morelia yang album awal kan. Hmm. Saat masuk seorang Sandri dengan langsung beda kan, nuansanya yeah. beda. Iya yeah, kan dari es kan cowok, Sandri Sandri cewek. <tuh> iya, uh -uh. itu dan apa ya musiknya juga. Jauh gitu loh Bang, jauh-jauh jauh banget dari yang album pertama, itu baru dengerin Yakin nih gitu lah, anjir itu kan balik lagi kayak yang tak takutin iya, iya, iya, iya, Aduh iya, iya. bener nih, iya, iya sih. sih gitu, coba deh ini akhirnya ya itu nyari-nyari-nyari akhirnya tuh nggak jadi di-keep di dulu Nggak jadi dirilis belajar lagi kita gimana cari enaknya biar rasanya yang di, di album pertama masih masuk tapi kita mau keluar dengan wajah baru di mix itu akhirnya dapat uh, satu waktu itu uh, ke Mas Dadang, uh -huh. Mas Dadang kasih, eh coba ini di sini sini akhirnya uh, lirik terus cara nyanyi ke Ian kan, Ian juga ngasih masukan, eh hey, coba gini gini gini nah, di situ akhirnya. Okay, okay. Jadi kalau kenapa ini berubah, aku udah bisa jawab oh, gitu. Oh ya, iya, iya. karena kan aku pengen guys. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Di seru nih kita nih. Seru kita nih. seru seru seru seru. seru. Kalau gitu kita masuk. Tanya jawab cepet ya. Oh siap. <laughs> Pertanyaannya <laughs> nih yang penting nggak nggak mikir mikir nih. Iya, kita tanya jawab cepet nih. Biar asik nih. Wujud geng. <laughs> <nih. laughs> Naikin lagi kita nih. Naikin lagi kita. Mm, mm, mm. Oke, okay. Ardi, yuk memilih atau dipilih? Mm, memilih. Okay. Memberi atau diberi? Memberi. Meminta atau diminta? Mm, diminta. <laughs> Meminta atau diminta? Ya, diminta. Diminta. Oh, ini, ini kita ketawa nih, sosok-sosok oh, dia, iya. dia oh, iya. nih? Ya kan? Oke, okay. mencari apa dicari? Mencari oke okay. <laughs> nembak apa ditembak? nembak oke oke oke memelihara apa dipelihara? Ah. memelihara atau dipelihara ibu ini kemana-mana ini pikirannya nih mm. memelihara deh memelihara eh? <Sikin prevention> nggak anjing maksudnya Just... <sept> bang anjing anjing iya iya ada tiga iya kucing iya ada, dua. Iya. ada dua apapun bisa di ekspektasikan iya iya iya apapun bisa di ekspektasikan ya kan merawat atau dirawat merawat oke okay. disakiti atau menyakiti waduh <sept wrapped around> disakiti atau menyakiti Disakiti bagi-bagi, ya. sakiti aku. guys ditolak aku menolak? Hmm, menolak, menolak, menolak. Iya, <laughs> aman banget dimaafkan. Apa memaafkan? Ah, memaafkan? Oke, oke, oke. Masih siap, Siap Oke, okay. <laughs> disimpan atau melupakan? Si <laughs> melupakan dah. ya melupakan. Oke okay. berarti orang itu nggak mau inget-inget mantan. Iya lah. Oke move on okay. lah move on. Asik. <laughs> Kita kasih kesempatan minum dulu. Yo lagi. iwan. Oke okay. biar lemes. <laughs> ini jarang-jarang tanya ini di yang ini gini nih di. Oke okay. dirasa atau didikmati. DINIKMATI lah oh, okay, Dirasain ga dinikmatin kan ga enak Oke okay, oke okay. Menggoda atau digoda? Hmm, digoda <laughs> Di Berpikir semua, ber berpikir nih apa, kita. apa sih Terserah kalian lu ekspektasikan apa, itu bebas Kalian akan bisa menilai seseorang itu dari pertanyaan-pertanyaan ini Oh ya? Waduh, iya. oh, bahaya <laughs> nih siapa orangnya, ya kan? Taurus boy uh. <laughs> melawan atau mengikuti uh, ikutin nih ngikutin membuat atau terima jadi membuat, Ais, membuat. Ya, okay. menunggu atau memburu hmm. memburu. Uh. <laughs> memburu boleh boleh boleh memburu lah pokoknya kita memulai atau menyudahi Hmm, memulai, ya. meraba atau diraba? Aduh, ini semuanya enak nih, semuanya enak nih. Jawa Meraba atau, atau diraba? Berapa oh, aja? Meraba ya? Oke, okay. apa Lebih Sony? Apa di kalau Apa kan? Oke okay. Naluri atau logika? Logika Oke, okay. kelihatan Menerka atau diselidiki? Eh, uh, diselidiki. <tuh> <tuh> berarti orang kita gak percaya. Oh, oh gitu ya? lah iya. <tuh> kan yang <tuh> <tuh> <tuh> iya kan? Kalau menurutnya kan, orang cepat percaya. Oh iya, gini aja. Tapi kalau diselidiki, oh iya, benar. Ah, oh, oh iya, iya, ya, <tuh> nyata, ya, iya, iya. Orang yang gak percaya, Nyata, nyata atau maya? Hmm, nyata. Oke, okay. mengendalikan atau dikendalikan mengendalikan. Menahan atau melepaskan. Mm, <laughs> Lepaskan. Melepaskan. Ya. Okay, okay, okay. Kalau dana bisa ditahan, lepasin <laughs> aja. Yeah, okay. Mengabaikan atau dijalankan. Uh, mengabaikan atau dijalankan. Sekarang-sekarang sih mengabaikan Mengabaikan ya, Oke okay. okay. Memuaskan atau dipuaskan? <laughs> dipuaskan dipuaskan Oke Oke okay, okay, okay, okay. Tapi deket mic dipuaskan <laughs> Oke okay, okay. Melayang atau terbang? Melayang atau terbang? Atau terbang? Melayang Melayang hmm. Kalau melayang udah pasti terbang. Melarang atau membiarkan. Mm, membiarkan. Oh, wih, benar? <laughs> oh, oke, okay. siap. Meredam atau melampiaskan. Mm, meredam. meredam <laughs> redam aja. <laughs> <laughs> Kalau udah dilampiaskan bahaya soalnya. Oke, okay, oke. Okay. Menyelam, menyelam atau melarutkan menyelam atau melarutkan e... menyelam sih okay. nyelam berarti totalitas ya, ya ah. oh gitu maksudnya siap-siap-siap-siap oh, iya, iya, siap. iya, iya, iya. mengeluarkan atau dikeluarkan mengeluarkan <laughs> <laughs> mengeluarkan iya <laughs> iya iya ya. menerima atau diterima diterima Oke, Sehingga, bisa tanya, bisa ditrena, itu tiga puluh pertanyaan yang dijawab dulu. Oke di sebelum kita pisah siap pelang, siap. Beri satu motivasi untuk para generasi zaman sekarang, zaman milenial, zaman milenial. motivasi. Motivasinya? Iya. Eh. Uh, Je, jangan nyerah aja sih Apalagi kondisi kayak sekarang kan tetap. Ha, tetap? aja Apa yang mau dibikin ya bikin aja gitu loh okay. Gak usah dipikirin boleh Cuman gak usah terlalu lama dipikirin ya Oke okay. Jadi gas-gas aja Apalagi okay. zaman sekarang kan Model-model kayak Kondisi yang kayak sekarang kan emang serba susah gitu loh Tetap semangat ya? Oh, iya harus okay. Harus Terakhir nih Yuk Tolong dong kasih harata, harapan bang. atau pesan untuk negeri kita harapan atau pesan buat negeri kita iya apa ya uh, uh, simpel, uh, apa ya banyak sih mungkin yang yang yang, yang sama semua makhluk hidup ya iya. damai sih bang damai Damai, ya? Uh -huh. jadi um, ya damai aja sih mau mau kemana mana kan jadi enak kalau okay. Okay. kalau damai gitu lo nggak nggak usung apa, apa emang menurutmu sekarang kita lagi nggak damai nih um, lagi <laughs> ya dibilang damai-damai dibilang ya kayak oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, di makasih banget atas waktunya Siap, selamat sudah datangnya di sini terima kasih udah. semoga apapun proyek-proyekmu Kedepannya bisa diterima, bisa lebih amin. sukses lagi Amin, amin uh, Seluruh keluarga pun juga sehat amin, Selalu amin. terjaga, dilindungin sama yang sehat. maha kuasa Amin, amin Semoga lebih baik lagi kedepannya dan sukses Amin, Dan sebelum kita terima bisa, kasih Di ini kita ada namanya kopi Jagir, kofi jagir. Wai, Ini siap. souvenir dari kita, hanya inilah kita bisa berikan Kopinya sudah di terserahkan <laughs> Dan inilah di Terima kasih banyak. Thank you, Bang. Thank you, Cafe Jagir. Thank you buat waktunya. Wuih. Boom. Wuih. Semoga bermanfaat. Siap, siap. Dan untuk para pemerintah dan pembenan di rumah, jika tidak berguna, silahkan abaikan saja. Jika berguna, silahkan di <laughs> diadopsi. Dan kita memang tidak penting-penting amat sih. Tapi mungkin kita bisa menjadi sesuatu yang lebih penting dapat. Dari apa yang kadang pikirkan. Siap. Amin, amin, amin. Oke? Okay? Oke. Okay. <laughs> Saya tutup nih ya. yuk dua besi. Boom!